Halo sahabat minstan, jumpa lagi, hari ini adalah hari ke-32 perjumpaan kita Hari ini kita mau makan mie gelas rasa mie goreng, sahabat minstan. Yuk kita langsung aja cobain ya sahabat minstan. instan Bismillahirrahmanirrahim Hmm, enak sahabat Minstan. minyak pas ini sahabat mie instan untuk penanda lapar ini sahabat instan. Oke sahabat mie instan, minyak sudah selesai. Terima kasih ya sahabat mie instan sudah pantengin kita di sini. Jangan lupa Subscribe ya sahabat mie instan, biar kita bisa jumpa lagi Dadah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya sahabat mie instan